Roket Iron-5 lepas landas dari antar antarisa Eropa di Kauruguina dan Perancis pada pukul 8.14 pagi waktu timur setelah cuaca menggagalkan upaya peluncuran pada hari sebelumnya. Pesawat ruang angkasa Jupiter Simon Explorer atau Juis terpisah dari tingkat atas arinel 26 menit setelah lepas landas. Jupiter Icy Moon Explorer adalah pesawat antariksa antar planet yang dikembangkan oleh European Space Agency dengan Airbus Defense and Space sebagai kontraktor utama. Misi ini akan menjalani tiga bulan Galilea, Jupiter, Ganymede, Callisto, dan Europa, yang semuanya diperkirakan memiliki badan air cair yang signifikan di bawah permukaannya, menjadikan lingkungan yang berpotensi layak huni. Peluncana tersebut memulai perjalanan 8 tahun bagi Jupiter Iceman Explorer untuk mencapai Jupiter, dan tiga bulan kebesarnya. Pesawat ruang angkasa buatan airbus akan melakukan beberapa terbang lintas dengan bantuan gravitasi untuk mencapai Jupiter, dimulai dengan terbang lintas bersama bumi dan bulan pada Agustus 2024. Terbang lintas bumi tambahan di pada September 2026 dan Januari 2029 Bersama dengan Abang Lintas Venus Pada Agustus 2025 Nah teman-teman pecinta astronomi Begitulah penjelasan singkat terkait